Di samping tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah, mereka itu hanya memanfaatkan ketidaktahuan dan kesusahan kita saja dengan tenor yang cuma tujuh hari, bunga yang cukup tinggi, mereka mengintimidasi, meneror, dan ini itu segala macam. Jadi, aku pengen ngasih tahu, untuk kalian yang mungkin sedang mengalami masalah seperti ini, sedang diancam untuk dilakukan penyebaran data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber Saya yang hari ini sudah memberikan support dan dukunya terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah memakan tombol subscribe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 akan dipermalukan ke semua kontak yang ada. Semua kontak yang hari ini sudah kalian jadikan sebagai kontak penanggung jawab akan diuber-uber, akan ditagi-tagi juga sama debt collector dari aplikasi pinjol tersebut. Nah, pada kesempatan ini aku pengen mengajak kalian terlebih dahulu bersikap tenang, tidak gerusak-gerusuk, dan jangan lagi gali lubang tutup lubang karena permasalahan ini akan selesai. Ya, hanya saja kita akan melewati beberapa proses untuk bisa menyelesaikan ini semua Salah satu proses terbaik yang hari ini yang harus kalian jalani adalah bersikap tenang ya, Tidak panik berlebihan dan tidak menciptakan ketakutan-ketakutan kalian sendiri Semua hutang di aplikasi pinjol ini akan kita lunasi ya. Itu adalah sebuah komitmen yang akan terus kita jaga ketika nanti kita memang sudah memiliki rezeki Dan hari ini masalahnya kita memang belum punya kemampuan Untuk melakukan penyicilan ataupun mungkin pelunasan di aplikasi-aplikasi mereka Jadi apa yang harus kita lakukan per hari ini Yang harus kalian lakukan hari ini adalah tetap tenang Bolak-balik gue udah menyampaikan pesan ini yang mengalami masalah tentang pinjol ini bukan hanya kalian saja Ada puluhan ribu orang bahkan mungkin ratusan ribu orang hari ini sedang bermasalah Dengan yang namanya aplikasi pinjol Ada yang mungkin memang karena sudah di PHK Atau mungkin ada yang memang sudah tidak menerima Gaji lagi, ada juga yang memang ditipu ya sama sahabatnya sendiri, dan akhirnya hari ini menanggung beban hutang dari aplikasi mereka. Nah, untuk kalian yang mungkin sedang diancam disebar-sebar data, apa yang harus kalian lakukan hari ini? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah bersikap tenang, ya. Hari ini yang mengalami penyebaran data itu bukan hanya kalian saja Dan Alhamdulillah syukurnya sudah banyak masyarakat kita yang tahu ya Bagaimana cara kerja penagihan dari aplikasi-aplikasi pinjol ini Nah apa saja aplikasi pinjol yang akan melakukan penyebaran data Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, sesuai dengan pengalaman kalian sendiri. Aplikasi apa saja yang mungkin sudah pernah melakukan penyebaran data pribadi kalian, dengan cara mungkin menciptakan kebohongan dan fitnah-fitnah yang kejam, ya kan? Atau mungkin ada yang mengedit-edit foto kalian, atau mungkin ada yang sudah mengganggu semua kontak yang ada di handphone kalian. Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Dan apakah ya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu akan melakukan penyebaran data atau tidak bang? Ada 102 aplikasi pinjol legal OJK yang hari ini masih memiliki status terdaftar dan berizin. Jadi aku pengen ngasih tahu dan nggak perlu panik lagi. Untuk di 102 aplikasi pinjol legal OJK itu bisa dipastikan. Dipastikan mereka tidak boleh melakukan hal tersebut. Karena pihak OJK, asosiasi pendanaan fintech bersama Indonesia dan pihak kepolisian Sudah memperingatkan kepada semua aplikasi pinjol Tidak boleh melakukan penyebaran data Tidak boleh mempermalukan debitur Dan tidak boleh menggunakan cara-cara yang mengintimidasi debitur yang belum mampu melakukan pembayaran Jadi untuk di 102 aplikasi pinjol legal OJK itu dipastikan tidak melakukan penyebaran data Apabila ada dari 102 aplikasi pinjol legal OJK itu melakukan penyebaran data, kalian bisa langsung melaporkannya kepada pihak OJK, kepada pihak API, dan kepada pihak kepolisian supaya mereka bisa mendapatkan evaluasi atau mungkin tindakan tegas terukur karena permasalahan aplikasi pinjol ini sepertinya tak kunjung berakhir dari tahun ke tahun dan alhamdulillah hari ini sudah tidak ada lagi korban jiwa ya hari ini artinya sudah banyak masyarakat kita yang mendapatkan edukasi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hutang di aplikasi pinjol ini Oke okay? ya disebar data yang harus kalian lakukan hari ini jelaskan saja kepada kontak-kontak yang mungkin mendapatkan data-data pribadi kalian bahwasannya itu adalah pekerjaan dari aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sedang diberantas habis-habisan sama pihak kepolisian. Jadi udah cukup jelas dan ingat yang mengalami masalah seperti ini bukan hanya kalian saja sudah ada ratusan ribu orang ya. Sudah ada puluhan ribu orang yang hari ini bisa menyelesaikan permasalahan aplikasi pinjol ini setelah mereka disebar data. Tidak perlu mengurung diri lagi. Ayo kembali bersemangat dan tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita bahwasannya hari ini kita mampu keluar dari semua permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi. Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Ya, Jadi tidak perlu menarik diri. Tetaplah bersosialis. Bersosialisasi ya, atau bersosial seperti sebagaimana mestinya untuk teman-temannya yang mungkin hari ini untuk di tempat-tempat nongkrong, atau mungkin yang untuk ibu-ibu nih uh, yang sudah ikut arisan tapi sudah dipermalukan sama aplikasi pinjol, kalian tidak perlu merasa malu ya. Jelaskan saja dan berikan edukasi kepada masyarakat kita. Bahwasannya itu aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sedang diberantas oleh pemerintah dan diperbolehkan tidak untuk dibayar. Ini langsung dari instruksi Pak Menko Polhukam RI. Karena apa? Karena memang aplikasi pinjol ilegal ini, di samping tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah, mereka itu hanya memanfaatkan ketidaktahuan dan kesusahan kita saja dengan tenor yang cuma tujuh hari. Bunga yang cukup tinggi Mereka mengintimidasi meneror dan ini itu segala macam Jadi aku pengen ngasih tahu untuk kalian yang mungkin sedang mengalami masalah seperti ini Sedang diancam untuk dilakukan penyebaran data Tidak perlu panik Apabila memang perlu ya Tantang saja sekalian silahkan disebarkan data Dengan catatan apabila memang hal itu terjadi Maka hutang di aplikasi pinjol mereka dinyatakan lunas Tidak usah dibayar lagi Oke ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua untuk membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini hampir sedang padam yang mungkin hari ini sedang galau yang makannya tak enak tidurnya tak nyenyak dan mandinya pun tak basah ayo segera berbenah dan kita harus menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita bahwasannya kita mampu untuk Mengupgrade diri kita menjadi yang lebih baik lagi Dengan penghasilan yang lebih banyak lagi Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh